Jangan lupa tuan-tuan apa-apa, subscribe dulu no, ya, NoyaWi. Kalau nak geli, animasi kita host serunya. Pendek katang ni boleh? Ah, ini kita kong cari tak nak Bola cukup amosongga panggil cuci Kido mengenai kopi ni koma baru Kini wedolo baru rezeki Tak ke kita ini Sudah hingga orang dah kini Kau dah agak magih doa No magih doh kau cari Kau nak ma mana umur Abang emak hijau Tadi duduk hijau Kini saya kaku Oh kaku Kita tak kasi tengok Kita kasi tengok Cepuk ke soto Oh cepuk ke soto oh lah weh, ada apa lagi, kita lakukan mana lagi nih? jadi kita, nih, kena lagi. Kena kita lagi, sudut, ini, kenal lagi kalau kita tahu lagi, sudah ini langsung ceku lagi kita merasa ingin sungguh mari dua lalu buat di luar bersalah kita untuk beraih dunia, untuk beraih timur, untuk beraih paru nyokot di Jiu nyokot di Leipa nyokot di Zepa Yes bu, juga naja ini nama ekor putih, maaf oh cah ini nama ekor putih, di kaca tepat kita menego, naguma no kita nawa kita ueh, hala we kalau kita ini ya kita kini Jupo, oke saung juga, tapi namun kebajau, namun kebajau, hala we kita go juga hari ni oh namo saya, dan juga, woyoh tuh kita go ya lagi dia, kalau begini, begini, begini. Bagaimana caranya nampak gaduh ni. Kau juga hari ini ya? Jee mah kita tak tahulah juga Semata-mata Boleh duduk kucang Boleh duduk hagu Duduk carilah juga anum ekor putih Anu ekor putih Soal dia kira tak apa Dia kira kira Dia enak pun anum ekor putih Jadi segalanya Jadi segalanya Jadi segalanya Anum ekor putih anu ekor putih Tapi kita bagi kita apa pun Jee mah mana? Paduk, dari mana kita ni? Kita ni nyanyi, benar. Kau dah mau dua, tiga, empat lima ni orang ni. Sek-sek duk negar di tempat, di dalam Pasar. Hari ni kalau kita... ...tonggi rayak kocik selemeh ni berat. Rayak siapa? Rayak kocik selemeh Apa kocik selemeh? Cik cermin kat Saik Tahu kita lah nama kau putih Dia nak jumpa orang itu Aku tak rasa ada dia tak payah gaji penuh Tak tahu Bukan saatnya gaji ni ya Saat ini dia balas denang Aku guna Dia balas denang Oh kita lagi kan nama kita kak Kita lagi, lagi selalu Maka pengasuh Saik kalau nampak Kusing hati buka alai kepala yang nyukuh cahaguh kepadakan alai jimperibara asal siluh pengasuh kusin sama makosain sayang dengan wawah Hari baik punya malai tengah sapa Jelamoh tepak anu main kopotih kerubalan bersenuh dan pergiwaya asal lutak kalau mulai lagi Blah Betul lagu manung, ceritainya Lagu manung, tak tak lagu manung aku Oh ani aku tak boleh ganggu mengenai maka putih Bapak pun tak boleh ganggu dia kakuh ke aku Tidur gitu. Tapi dia ada tidur ke saat Tiga bulan tak, do, tak do bangun kalau tak geruk ni Tak Aku geruk murid, geruk mengenai maka putih tak Dia ni, seorang tak ada pelajaran yang bangun dia ni Jijok dulu Dia dah besar murid dah aku Enggak sangat Sebab saya dengar doh. dia Dia ya. duduk wayang Kau kena kopi dia kata Tekor dia tidur dia kata Kelarai pada wayang Rata-rata segerak Rata-rata segerak Rata-rata segerak aku jinjak Dia kata Kelarai guna Tahu dia kata dia duduk wayang kedap Yalah katanya Dia nak dengar aku Dia tak mori kaku Kau dengar gitu kata ingat kau meramati dia tidur lain berdewo yo orelai okay, tak orelai okay, tak sungguh kalau okay, dia ai gro kena jijak kena sempak kena tampar dia kata kalau kau tu semati ya, saja ni anu meko pote sebab dia ngaku gak dia pilih kate semati kau bagi aku dia tu dia juga dia dia saya eh yalah saya kata anu meko putih. dia dengar kita gitu, eh. Cuih eh, si eh. hey! ku? Eh, siogu yeh Cuih ku? Jawa kliwat setiap pengatuh, aku tak nak rayak Apa dengan sebab apa nak kanda? Kamu dah tak aku makan jenom meko butik Apa nak rayak? Apa nak cerita? Rayak banget, saya nak rayak Bangun! Bangun! Tak boleh bangun, aku lucu jadi patahnya dijak Aku kata bangun! Malah bangun Betul-betul, aku -betul tak sebangun Tak bangun Aku lagi hijau lagi Nak bangun aku nak bangun Nih hijau Tak cekak tak nak kerja segera akhirnya dua juga kerja Kau sini apa ya? Huh? Mana saya? Aduh ni ada sini Ehm... Uh, sebab kita Mari ni ada kerja tu itu Masak jelum ikut putih Kerja berapa dia saya? Banyak lekal dengan segera Aku lah makan jelum ikut putih Anak pelakan masak jelum ikut putih Kerja berapa dia lagi? Gini tu itu ada orang yang mengucap di dalam negara kita Siapa dia kucap? Jeng! Jeng Masuk Rana? Tak tahulah Jeng Masuk Rana tak tahu Habislah Duk kucap sekenak kita berhubung Kita bersara kita pergi kita Kedamlah Jena Jepang Pasti sendiri kena nampak dia Bila apa dia? Misalnya kita ejak situ dengan saya Bagi dia boleh sakit ini Khusus dia nak saya? Haa berapa dia? Tak tahu beli jin ke apa Dia kata dia nak boleh ke dia tu Dia kata pok dia jing, mak dia jing. Ah, tu sakit hatinya aku Kalau sekarang so, ni, biar aku ke geli Kena tu aku ke tengok seri lah Sebab dia kata ramai-ramai ni Aku tak, tak blue dia kata Tak seh dia berima, tak seh dia rasa Mana meko putih hari dia kata Aku pakai kata buah tak? Aku nak cabu, eh kau ada meko putih Heeeeee Sakit hatinya tu ayah dia katakan apa dia? Dia katakan yang ekor eka dua Mana dia sekarang? Tidak ada orang yang besar. Maka di maha raja nama Eka Putih. Dengan kata saya, saya duduk cerita. Saya jin duduk kucah, Haru di dalam kedawung kita bersaruh. Ma, maka maha raja nama Jilmu tepat anda jinjing peribara dengan sereta berita lagi bla ini dia kamu jinjak kok di digana. Aku sungguh binete anak jing jako aku lo kidal kane Wahai Bapak Jing aku dia. aku nak tanya kepada di kamu ni kamu asasilo silo terum titih meniti mai luana Ah aku nak tanya ikut aku mai Aduh kamu ini letih jadi aku sore Hey Jing muni asasilo asa silo terum nduru mu mai luana ko apo nih ni gini aaah saya ingatlah kata Ih Dia ni Adul Adul Hei Aku nak tanya mu ni Yang mu sedap tapak Tapak ada tapa, pilih, pilih bayong aku ni Aku nak tanya mu Salah yang apa Hmm.. Tengok cik Aku nak tanya mu Okey Mu buat gini ni Apa salah apa rasa ah, Haa tak ingat Tak ingat mu lu sangi Nama sangi dah Weh dia kenal sama weh Kau namo nombor woyah lah Nombor woyah Aaaaaaah Aku panas namu lo Mu kata nak ajok aku minai. air Ketua aku goreng pun tak ajok Aaaaaaah Apa dia lo? Apa apa ni? Dia kata kamu tak ajok minah Dia tak paham boh Aku segera Sain namo Nombor Ah, Tak kena. Aku jing jing jing jing Eh Jing paham Anu Anu jiwi baru Hei Sain Aku nak gomok kotor hutang ni, bapak pun biok, sama, upah-upah di kau. Lagu mana nak mula lagi cari, tak ada ke munggala tak boleh ni dia. Berak thai numo dia ni sai perlu dia tapang dengan tapak tangan. Bakpo? Dia kuih-kuih bujangi. Aku serak, aku ni tekamal, luli luli. Aku astaga jijok kalau dia tapang dengan tapak tangan aku 17 tahun kita sakit lagi. Tok dahulah bia kalau seron ni nak berat bia. Suara Suara bema, lupa, lupa jin Kita lawan, Tak tergamuk Tak terawai Dijijik kita mati Macau kita nak lagu mana? Aku lagu ni ke Bia Kita nak buat Kuala makcik tua Menteri Cerewi Aku boleh nampak Bia berapa putih? Aku boleh nampak Bia berapa putih Aku boleh nampak putih ni Menemak Mia ya, moye ya. hey ji aku bukan takut kamu mu tunggu semula aku sini mu tunggu sini aku sebab aku tak mari wei ha gi wei teriak mochi